Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada unggahan video yang sangat gemes dan lucu banget, ya. Mengenai BBL, masya Allah, gambaran Baby Leslar Al-Fatih kalau sudah bisa jalan, aduh, masya Allah, banget ini sih gemes sekali, ya. Makin gak sabar banget, ya, BBL bisa jalan pastinya lucu dan sangat menggemaskan. Ini sih cute banget, masya Allah. Semoga mudah BBL selalu sehat, selalu bahagia dan selalu diberikan perlindungan di per ya, dari orang-orang yang tidak baik. Amin ya robbal alamin. Momen ini pun direpost kembali oleh akun Instagram Tuti Anuska Leslar lovers. Kita simak persama di kalimat caption yang dituliskan. Gemes banget jadi gak sabar lihat abang bisa jalan dan bisa ngomong papa bunda Sehat-sehat ya sayang abang El Masya Allah banget ya <guluh> Ini si cute, ini pinter banget yang ngeditnya Masya Allah Pokoknya luar biasa Bibi BBL adalah penyemangat warga Konoha Masya Allah Kita lihat juga para ke kabar berikutnya Ini ada momen spesial nih di vlognya The Stunkart Family karena kita makin gak sabar menyaksikan part kedua Ini seru banget nih persahabat ya, Masya Allah Papa Bilar ini manggil bunda dan anaknya dengan kalimat sayang tapi lembut banget ya Masya Allah Kita semakin bahagia dan bangga sekali Melihat rumah tangga Leslar yang semakin harmonis Semakin tentunya mereka sangat bahagia Mudah-mudahan persahabat dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik dan semoga mereka selalu menjadi orang baik, selalu menjadi sasak inspirasi untuk banyak orang. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram Ardinating 91 mengatakan di kolom komentar kalau aku tetap fokus si embur, lebih bisa bisanya dia moyoy katanya tuh ya semua fokusnya dengan si Embul nih, masya Allah. Ini sih definisi kalau BBL ini persabat dia banyak sekali yang sayang dan tentunya banyak sekali mendoakan luar biasa. Berikutnya kita simak juga di sini ada momen spesial nih kejutan untuk Polda Gorohah karena BBL terlihat persabat yang sudah tumbuh gigi. wow, Wah, Allah persabat ya. Ini sih tentunya Kabar bahagia nih Alhamdulillah ya Sudah tumbuh gigi Abang Fatih Alhamdulillah Masya Allah Semoga Cepat tumbuh dewasa Dan selalu membanggakan Banyak orang Amin Dan berikutnya para sahabat, Kita simak juga nih Info penting banget Untuk keluarga Konoha Diingatkan kembali Jangan sampai lupa Menyaksikan Lesti dan Rizky Billar Di acara Sofi Bikar Ramadan Sale Hari Senin Tanggal 25 April Pukul 19.00 waktu Nisya Barat Disiarkan secara langsung Di RCTI ACTV Indonesia Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia Jangan sampai lupa persahabat ya Dua hari lagi tak akan menyaksikan idola kesayangan kita di acara Sofi Big Ramadan Sale Jangan sampai lupa persahabat ya Untuk selalu menonton Menyaksikan acara Yang dibintangi oleh Bunda Lasti dan Papa Rizky Bilar Selanjutnya kita simak juga prasahabat ada info nih dari salah satu fanbase yakni official Leslar Force dari Singapura Bakal ada acara meet and greet nih official Leslar Singapura besok hari minggu Tanggal 24 April 2022 Kita simak di kalimat info caption yang dituliskan Assalamualaikum semuanya, Alhamdulillah sampai saat ini fanbase ofisial Leslar Lover Singapura masih menjaga silaturahmi dengan baik, dan setiap bulannya selalu mengadakan kegiatan rutin untuk menguatkan tali persaudaraan. Dan di bulan ini akan ada pertemuan kembali pada hari Minggu 24 April 2022. Yuk, Les yang berada di Singapura boleh bergabung Meet and greet bersama kami untuk lokasi bisa di DM tuh ya Yuk, sama-sama yang berada di Singapura, jika lo mau ingin ke acara Meet and greet nih ya kalian bisa langsung DM saja Official Les of Singapura. Yuk sama-sama tentunya kita support dan doakan selalu terbaik ya Buat fanbase selalu kompak dan solid Untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita Lesti dan Bilar Mesti menunggu kabar dan kejutan terbaru berikutnya di siang hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya ini adalah informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh